Jika pergerakan euro USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.18665 sampai 1.18547, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga euro USD dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.19169. Sebaliknya, waspadai jika harga euro/us diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.185.47, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.183.55. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.